Anjir Ari dia mikir jalan, doteng Assalamualaikum, man. Oh. Iya, macam jalan? Ada nyari angin man? Nyari angin. Ada, rokok apa nyari Nyari Oh, jeng, rep room ini liat nyare, jadi ya toa kuncung-kuncung itu di 5 rago kuncung. Cih, mat, cih, teman. Eh, demak ayo. Nanti diberi alat keluarkan, nanti diberi segi ya. Ah, dong, man. Nanti sa rum guen atau. Nanti sa rum. Ah, ada man, sa rum. Nanti sa, dong. Iya, apa? Mama, ayo ngeroom. Gua laku, apa? Nah, ayo, gua laku. Gua Tadi ya? Iya, tadi ya? Mal, nemen. Boh semak alam se nyaman dia kalau ronda toh. Ala ko apa kada? Mai pokok di sarong. Nyaman nyaman. Halal halal. Wah, mai nah, lah tang tang saya. Iyakannya, yang penting nyaman. Kogi kogi toh, mai ulah. Ongku ban wan. Iya yuk, kayak bisa rong, ben dicari sarong. Tak tahu dikit. Mincum ke siapa? Gua tahu, sampai sampe ranya inah toh. Coba teng kui dulu. Yuk, ayuk. Yuk yuk coba yuk Eh, kor genah lu. Tunggu kon. sarong, bude sarong. Iyooya buddy look at this ya, till you iya located it's見える You're the owner when you man, Oh!! oh ya, I don't ya, pas aten jam beodo orang, eh ada ada ya di iya pak sarung sore toli eh cabut suku, teman kemarin banyak nyari angin, eh, apa, mah ayo lah, to ya, di kiri, di kiri siapa ada, ada orang yang apa iya, gua, Wujek aku ya to. boleh tahu kan. lu dia. dia lu. Angku to. Iya. Memang to. Tos kedo. Taku kedo to. gentong dina ya to. Marang Dekat hui juga, emak juga. Eh, macam mana? Eh, buat apa-apa? Mak petang dah. Petang dah. Buk. Bermak dah. Sangat lejek pun? Ada petang. Hihihi, bermak dah. Dah. Dah. Bermak dah. Dah. Dah. Lari dah. Mak Bishah bisa Eh, Mak Yuk. bicara budi. cara yang berbudi. Tengoklah. Bunggan dah. Tak berdia. Eh. Lari lah. tadi lah. Mak Yuk akan pelan Marah do, Sultan... we... that... we... that... eh, do man. <which> tak we oh. tahu, man, tak teman kok? pak, menterusiil Ah, nggak riatok, oke sarung lasing gitu, okay. sarung ada man. ada, ada, aman, aman ah, mayu, mayu ah, mayu aman, ah, aman, abu, aman eh, tuh ya, ya, buka, tutup dan kau man, terus man, lalu, man. Lalu, dia, bale, dia, tolong cari dia, dia ya, Uh, larat melarat, melarat tunggu man, ayo ini nyari bisa assalamualaikum kok dia main tuh, ini ini apa? Kau ada nyaman. bisa roti. yang bisa gua duit tu apa dia duit tu bukan yakin aku apa tahu je jadi nak itu apa duit dia tu otak tengah te tengah te tengah tengok tengok tak datang masuk itu dalam dalam dalam mana dia tengok deng tengok goncang masuk ada siapa dia ke kau masuk benda je keluar apa eh, Era man, aman oh, dia. polisi ada Oh iya iya. aja. Aku Ingat kawan Polisi masih? Oh iya Si! Si! Si! Apa? Saya perlu masuklah buat Tengoklah polisi Bagaimana dengan polisi Suruh Agak gendeng juga lah Tengok rasa pun Lihatlah Masuk tangan pada polisi Oh lah Muka pening polisi Nak Yo, Dia tangkap dia Bagaimana dengan polisi Tengok Bagaimana dengan polisi Ya boleh Oh lah Kau ada yang aman Okey? Lihat Bagaimana Jangan kami Suruh telur Suruh dia iya wajah begiyo ke masakan kita apa roti dalam gue buru juta teh oh teh mana teh mana ini kan tempe roti pun ya emang udah keluar orangnya ini tadi saya dengar itu kicap bihunah kopi kopi ya kopi ya ya ingat aku kopi, beneman dapetin oreng ada apa yang pas-masan beli dia kamu beli apa? Alat di dalam juga dia? iya, satu beli dia eh, tak sopan ada Lah biasa Assalamualaikum apa Kau boleh lah Tepuk lagi Tidak perlu dia, cek buru Ya, tu lihat Cek buru Ya kan, cek buru Masa tiap kawan Awas ah, cek dina Awas cek dina Eh, betul <tik> Tuh, dia banyak dekat <Ay, tik> <tik> Boleh-oleh, mana boleh Bukan ada pancing itu apa? Apa yang pancing? Duh, bukan apa yang ini? Aria itu tidak ada motor Aria itu motor, boleh pancing minyak Aria itu tidak ada apa yang ini? Ini pancing itu Ya, ya, ya. Ya, sudah ada 2 tahun, boleh tarik itu Gagak, ya mana? Aduh Ini berhempur itu sepeda ya Tak sepeda apa pancing itu? Tidak ada pancing itu, saya tidak ada yang ini Gunjing itu tidak ada gunjing itu Sarih bukinya kan hidup ini ya, eh, eh, ya. ada sepeda iyo. Yang saya tempat saya ada yang bisa, boleh sepeda banyak, ya, ya. ya. e. e. ada, sepeda tempat bisa korden bisa, Yok, tunggu desa. Yok, desa yo, kedok. No, desa. Tunggu ketemu. Benar enggak juga uwi? Soran uwi. Lihat ya dekat man uwi, menengkok uwi, man man itu. Berduh Nah, tog man, tog udah cepetan boy, oh, anjur dah ini ini eh bodik ini ada eh kamu pun tak sopan tutupahin wi jangan ngusuk aku wi man wi nikolah kau yang cuman wi bergerak bergerak bergerak bergerak tak ada bensin apa? apa? ya betul betul bergerak saya ingat tak ada bensin terus ada cek cek ada di Adakah dia ada bensin? Tak bisa, Pak Jo. Apa? Ada orang yang berada di sini. Mak tak ada tangki bensin? Ada. Ya ada, Pak. Buka, Pak. Benih berarti beli boleh kawai kakaduk nak tanya dia tanya wilah tak kok lopot kok tanya kakaduk kawai mah wilah sepeda tak ada bensin guna ring joki bensin tak kelar mela Assalamualaikum wi. WI Tak juga wih Jika ini gak ada mau WI WI Tidung WI WI Mata ada wih Tidung WI Wi, Hai hey. Uh, Nur WI ya. Bodin nggak deh. Wi, wi, wi, wi. Eh, eh. sepedaan dimatangi bed ini wi. Eh. Eh, betul bensinnya diem, dan eh, mana eh maju keju? Aku sampai ada, kok? Ikoi, eh, ya. eh. eh ken kenapa bensinnya bensin Maro, kau tak tahu. Eh, mayu sayang. Aduh, mayu, mayu, mayu, eh. maju, hmm. maju mayu, mayu, mayu, mayu, noro. Noro, mayu, ada bensin doang mayu, mayu, mayu, mayu, mayu, mayu, mayu, Maju, mayu, mayu, mayu, mayu, mayu, aku mm. tidak tahu apa yang ada terus dia terus dia gede.. terus dia gede.. terus ada makan.. sepeda kok.. mak nyaman.. dia.. dia.. sih.. mau sepeda umur 19 chin. Eh, buang mesinnya tak ada. Hayu. Ha. Ni dah ni kecok ambik ko ya. Ha. Hayu tahu kan ana. Berlehin weh. Eh, berlehin. Eh, tu dah iwi. Kau rajuk keluar. Eh, berlehin weh. Bubuh sandar weh. Ko -uh. Hmm, ini ya. Je ya Apa sih? iya terakhir terakhir terakhir yo. ya gendengnya man, man, oleh sepeda kok man pak takernya oh, ya, kok lukas sepeda. mana tuh? eh, kok tak tahu kenapa -kena bensin di rumah pak nyambi kok lukas iya bener kok lukas, uwi, uwi tadi Patah kerik sambil, tapi macam gendeng lah. Kok tak tahu macam mana bensin di rumah? Abuh! Ada yang cek pun kau nak wih-wih sambil denak. Tapi remah bagi dia itu. Bu. Enggak gelap boleh tahu. Badan ini di rumah. Wih macam mari Burung yang cek cek hari itu. Eh? Hidung tapi. Tidak terakhir boleh lah, toh. Bu. Terakhir boleh. Tak boleh sepeda lagi. Aku tak ada. Menjaga ada sangat lebih ada sekali mari aku dia menangkap eh oui. eh kenapa sini di maka eh tak tahu nasi lah gendeng Apa orang-orang eh tak tahu oh, iya. terus duduk eh tak tahu di apa? Kerekan lah, boleh kere kui. Maiui, maiui. Eh, Mayu, jauh ke Turun! toron? Ada, ada. Jauh tak ada lo? Ada lah, to, ada. Tak ada lo? Ada, ada, ada. Ada macam mana? Tahu sekarang ada, re, re cerita, reui. Tahu sekarang ada, re, re, re ngarai cerita. Maiui, maiui, neng neng ada. Jauh gridu. Tak bisa, tak bisa, tak bisa, tak bisa. Burung, burung, burung. Entuk seduk entuk. Abu. Entuk seduk man. Belum ajari tandeh. Karek luang kok bi man yo. Hmm. Kam ngon tapi. Mak gendeng mak apa ana kan. Oh, apa? Eh, tole. Tole licik man. Apa itu maling bungen toh. Oh, iya. Wi yang ngecok dingkok berarti. Iya Kelak keluar kanlah bele wi. Uh. Eh, angkutan, kan? Bawa dengar lah, rengga kan cari beli lah, buat,